Channel Jusul like. and subscribe. Pada hari ini Rani akan membuang semua rasa malu dan dendsi ke Papa dan Mama. Rani sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala karena telah terlahir sebagai putri Papa dan Mama. Terima kasih kepada Papa ya selama ini telah bertanggung jawab dan membantu Tulang untuk memberi kehidupan dan pendidikan yang layak untuk Rani dan keluarga hingga saat ini. Terima kasih kepada Mama, ya selama ini telah mengandung Rani, pengasihi, serta merawat Rani hingga saat ini. Terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, waktu dan tenaga yang telah papa dan mama berikan kepada Rani sampai saat ini Kita terhitung lagi berapa banyak keringat dan tetes air mata yang telah mama dan papa teteskan untuk Rani Maafkan perbuatan dan perkataan Rani yang secara tidak sadar seringkali menyakiti perasaan mama dan papa Maafkan Rani yang terkadang ingin menang sendiri. Rani memohon maaf yang sedalam dalamnya atas semua kekilauan dan dosa Rani ke Mama dan Papa. Ma, Pa, di saat yang baik ini, Rani memohon izin dan restu dari Mama dan Papa untuk dinikahkan dengan pria pilihanku yang insya Allah bisa menjadi imam yang baik bijaksana bertanggung jawab dan penuh kasih sayang yaitu Givari Rani setulus hati memohon dengan ikhlas dari keluarga agar Papa dapat menikahkan Rani Rani juga memohon doa restu dari Papa dan Mama. Semoga kehidupan rumah tanggaku kelak senantiasa pun damai, sejahtera, Sakinah, mawadah dan warohmah, serta penuh berkat dari Allah subhanahu wa taala. Barangnya sayang. Papa dan Mama dengan ridho dan ikhlas telah memaafkan semua kesalahanmu dan merestui pernikahanmu. Sesuai dengan permintaanmu, sebentar lagi Papa akan menikahkanmu dengan kekasih pilihan, yakni kifari. Pesan Papa, apa yang telah kami berikan kepadamu? Berpeganglah pada ajaran agama. Sabar, tawadu dan ikhlas. Jadilah istri yang menjaga kehormatan suami dan rumah tanggamu. Jadilah istri yang solehah. Berbaktilah kepada mertuamu, sebagaimana kamu berbakti kepada bapak dan ibu. Jangan lupa Salat lima waktu dan dekatkanlah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta mintalah selalu petunjuknya. Kami akan selalu berdoa untuk kalian berdua. Semoga rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Baik, terima kasih kepada papa dan firman. Saya tidak pernah boleh papa dan memohon doa restu dari anda. Kepada mama Alhamdulillahirrahmanirrahim ternyata izin Jalan-jalan pelawar kita, kita Fera, Kepada orang tua telah dilaksanakan Mudah-mudahan dengan seorang tua Fera ini dan Fahri dapat jalan yang mudah Untuk menjahat rumah tangga Selanjutnya kepada orang tua dari Fahri Kamu mengundang kembali untuk kembali ke depan mengikuti prosesi akad Selanjutnya setelah itu kita akan melakukan prosesi ijazah.